adalah Toyota GR Corolla 2023 dengan tampilan rally dengan 300 tenaga kuda, dan penggerak semua roda. Setelah penantian panjang dan banyak tes, Toyota GR Corolla 2023 akhirnya debut awal bulan ini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merek Jepang memiliki Hot Hatch yang dijual di pasar Amerika, AS. Langsung di bawah kap mesin 1.6 liter turbochase 3 silinder dengan kode g 16 egts menghasilkan 300 tenaga kuda, 224 kW pada 6500 revolusi per menit dan 370 Newton meter torsi dari 500. Tenaga itu dikirim melalui transmisi manual 6 percepatan dengan rev matching. Sistem penggerak semua roda g 4 memiliki pengaturan split torsi depan ke belakang 60 sampai 40, 50 sampai 50 dan 30 sampai 70 tergantung pada preferensi pengemudi. Sayangnya, Pengumuman Toyota tidak memberikan perkiraan kinerja, jadi kita tidak tahu seberapa cepat GR Corolla bisa mencapai 60 mil per jam, 96 km per jam, atau kecepatan tertingginya. This is the Is the future. Sebagai perbandingan kasar, Toyota GR Yaris mencapai 62 mil per jam, 100 km per jam, dalam waktu kurang dari 5,5 detik di pasar Eropa. Sementara itu, kecepatan maksimum dibatasi secara elektronik hingga 143 mil per jam, 230 km per jam. Meskipun berbagi mesin 3 silinder 1.6 liter turbo dengan Corolla, versi Yaris menghasilkan 257 tenaga kuda, 192 kW, dan torsi 360 Nm. Selain itu, GR Yaris memiliki bobot 2822 pon, 1280 kg, dibandingkan 3249 pon, 1474 kg untuk GR Corolla baru. apa yang membuatnya istimewa Corolla gr menggunakan versi modifikasi dari sasis gc dengan titik las tambahan pada rangka untuk memperkuat sambungan dan menggunakan perekat struktural yang ekstensif kap pintu depan dan panel terbuat dari aluminium untuk mengurangi berat sudut-sudut bodi memiliki kanar dan spatbor yang melebar untuk mengarahkan udara ke samping lapisan bawah diratakan untuk mengurangi drag Suspensi Hot Hatch ini terdiri dari pegas tipe person di bagian depan dan double wishbone di bagian belakang. Corolla GR memakai velg 18 inci 15 spoke dengan finishing hitam gloss yang dibalut ban Michelin Pilot Sport 4 berukuran 235/40R18. Untuk pengereman Hot Hatch baru ini memiliki rotor berventilasi 14 kali 1,1 inci dengan kaliper 4 piston di depan. Di bagian belakang terdapat cakram berventilasi 11,7 kali 0,7 inci dengan kaliper piston ganda. dalam, GR Corolla memiliki layar infotainment digital 12,3 inci. Layar mencakup indikator mode WD, tekanan turbo, indikator posisi gigi, dan takometer. Pengemudi menggunakan tuas persneling sotro yang menurut Toyota terletak, di mana tangan pengemudi secara alami turun dari setir. Juga memiliki layar infotainment 8,0 inci di tengah dashboard. Core atau edisi sirkuit, mana yang Anda pilih. GR Corolla akan diluncurkan di AS dalam dua level trim, model kord dasar yang tiba tahun ini atau edisi sirkuit pada 2023, model tahun pertama. Corolla Corr GR tersedia dalam warna putih, hitam, dan merah supersonik. Di dalam, ada jok sport empuk dan skema warna hitam dan perak. Opsional adalah paket cuaca dingin, yang menambahkan kursi depan berpemanas dan roda kemudi berpemanas. Paket teknologi mencakup navigasi sistem stereo canggih, dan pengisian daya ponsel nirkabel. Edisi sirkuit, menawarkan peningkatan kinerja termasuk atap serat karbon imitasi. Finishing tersedia dalam warna putih, supersonic red dan heavy metal. Kaliper rem berwarna merah dengan logo GR. Edisi sirkuit dilengkapi dengan sprocket anti-slip torsen untuk gandar depan dan belakang. Komponen ini adalah peningkatan opsional sebagai bagian dari paket kinerja pada model dasar. Secara estetika, sirkuit edition memiliki tudung yang menonjol dengan ventilasi fungsional. Dia memiliki panggangan hitam mengkilap di hidungnya. Versi ini juga memiliki spoiler belakang hitam matte sebagai ganti lapisan mengkilap dari model core. Evolution This is the future Evolution Di bagian dalam, kabin memiliki lapisan kulit brin dan jok kulit sintetis di seluruh kabin dalam warna hitam dan merah. Delapan speaker stereo dan sistem navigasi disertakan. Edisi sirkuit juga dilengkapi kontrol iklim otomatis, kursi depan berpemanas, dan roda kemudi berpemanas. Saat ini harga kedua varian GR Corolla tersebut belum tersedia. This is the future, human error, Evolution. this is the future. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info info yang selalu terdepan dengan cara subscribe share like jangan lupa nyalakan loncengnya sob salam Kar 2 channel